4 jam itu jam 4 jam dari itu tiga 4 jam sumber tuh hmm masa jam jam 4 jam Ya. semua saudara tiga, oh ya enam, enam, enam, ini saudara enam, ini oh gitu tapi <tuk> saudaranya, sih, pokoknya. Saudaranya. Ketanya kamu... kampuk Itu satu uh, lain deh uh, Enggak apa? Capek Palasnya lagi mau kelombok Udah Udah tiga orang, -orang kelombok kelombok Mau kelombok Jadi capek Sembilan, ya. atau Sembilan atau bila, <tis> si Malko. mau itu 16 10 um oh. exactly. mendingan mendingan di ayu ada ini tahu ini tidak tahu ya Tante? Tante. Kasian ini, ini di istri sambo ya. <tuk> 7 Mei. ya trek di Sidomba. Ini kita ambil jalur jalur jalur gubuk Trita yang sudah sudah legend dari tahun 95 tahun 95. Dulu nih belum seperti ini masih berupa semak belukar. Sekarang sudah jadi. Kawanan finis yang cukup hampir semua jalur trek dulu. Kita kawanan finis. Ini treknya lengkap sekali nih. Di nafasnya ayam-ayam. <laughs> ini, ini adalah trek yang terjauh tolong yang hanya bisa di senior-senior jadul-jadul karena tracknya menantang jadi yang bisa kesini cuma 3 orang Kami <tuk> lumayan jauh 30 orang tapi masih ada di belakang di belakang di belakang di belakang coy ayo panggil Onon, Onon. begitu teman-teman kalau kita ngasih info ke teman lainnya kodenya Onon napasnya ah hew, ah hew. karena ini tak berangkat dicoi, aki-aki coy, Aki coy. Loh, lihat tuh, oh. Sini bisa, Sini. Sini. Sapa, iwan dulu. Aja pendakian, sadare lagi latihan, lagi latihan mendakian gunung, sadare trek, sadare lumayan curan coy. dulu mungkin sudah puluhan tahun kayaknya pernah Pak lewat kita sendiri ini kan track yang apa namanya derita gitu si Mbak dulu ini maksudnya track, track sembawa dulu masuknya ini ya Pak Pak Yanto, ya track sembawa dulu masuknya ketya dulu di pemberita Terus sekitar tahun 95 an berapa tahun sekarang coy <laughs> Masih turun lagi Itu jalannya ada di bawah tuh. bawah terus aja kamu bilang. <laughs> Tanya luar biasa ini masih tahap berikutnya masih curam tuh ke bawah masih jauh masih sendiri ini treknya treknya turun terus doh. kita ini, ini nurunin bukit ini di karena ada jalan juga tuh, ya tapi ke sini aja nih <laughs> ya, masih jauh Perasaan kita tadi itu Udah <laughs> <laughs> Coy, itu Coy Ini kita turun terus coy, dari puncak ini Sementara HP-nya saya ini dulu, karena ini medannya lumayan masih berat ini turunnya, nggak ada pegangan. Nah, diop dulu ya, nanti sambung lagi ya. Oke, okay, bye-bye. Terima kasih.